Halo saudara sekalian Perkenalkan, saya Apin, Saya Indrom Engineer dari PT Induro Internasional Kali ini saya akan memperkenalkan Salah satu produk dari PT Induro Internasional Yaitu Biofil Saudara sekalian apakah sudah tahu apa itu Biofil? Nah, Biofil adalah tank yang ramah lingkungan Kali ini saya akan memperkenalkan Produk biofil Yang asli itu seperti apa sih? Nah sekarang kan banyak nih Saudara-saudara sekalian Di media sosial itu banyak yang bertanya-tanya Produk biofil itu sebenarnya Buatan dari mana sih? Terus kemudian Yang asli itu Bentuknya seperti apa sih? Nah kali ini saya akan Memperkenalkan Salah satu produk dari PT Induro Internasional yaitu Biofil oke bisa kita lihat yang ada di samping saya ini ini merupakan produk dari PT Induro Internasional yaitu Biofil nah Biofil sendiri merupakan buatan dari PT Induro Internasional yang berlokasi di Jalan Raya Pasar Komis Cikupa Kabupaten Tangerang kemudian Produk biofil ini Yang asli bisa kita lihat dari bentuknya Itu yang ada embosnya Nah Saudara sekalian perlu kita ketahui bahwasanya emboss dari biofil Itu langsung dari cetakan Jadi bukan dari stiker ataupun tempelan Oke Jadi yang perlu Saudara sekalian pahami Ataupun amati Adalah bahwasanya Biofil itu yang pertama Produk dari PT Induro Internasional Yang kedua Produk biofil yang asli Itu yang ada embosnya Dan embosnya Itu asli dari cetakan Bukan dari stiker Ataupun tempelan lainnya Apabila saudara Semua ingin lebih tahu tentang BIOVIR bisa e, klik di website kami di bawah ini dan apabila saudara semuanya itu pengen langsung beli BIOVIR bisa nanti kunjungi di e-commerce kami di bawah ini atau kunjungi distributor kami yang resmi dan terdekat di kota, saudara sekalian. Jadi, apabila saudara ingat sertite, pasti ingat biofil. Oke, ingat sertite, ingat biofil. Nah, jangan lupa juga saudara semuanya untuk like dan komen, ataupun sebarkan video ini ke saudara-saudara yang lainnya agar dapat diketahui oleh semua orang. Dan saya akan menekankan sekali lagi untuk menerapkan protokol kesehatan, nah sesuai dengan anjuran pemerintah, agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Mungkin itu saja dari saya, salam biofil.